kita berdua tertawa melihat tingkah lucumu itu dari kamu Hai, kamu kurus Kayak terus Karena hobi Tentang nisah Apa perut Cintu Untuk bahagia Aku bukannya si Cintu Bukamu Sekundar Ku berdoa Kita